Analisa GBPUS di tanggal 5 Mei tahun 2022, tren pergerakan GBPUS di sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan GBP di jika terus bertahan di atas area 1.25997, karena ada potensi GBPUS di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1.26600, Sebaliknya waspadai jika GBP USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.25700 karena ada potensi GBP USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.25097. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983